Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu semuanya Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat? Alhamdulillah Baiklah Pagi ini ibu mulai pembelajaran kita Namun demikian Mari kita berdoa dulu bersama-sama Selesai Baik anak-anak ibu semuanya Apakah kamu semua hadir hari ini? hadir. Bagus. Kalau begitu Ibu mau sampaikan hari ini kebetulan guru siswa kelas 3 itu berhalangan untuk hadir. Jadi Ibu mau menggabungkan kamu di kelas 2. Anak-anak Ibu yang kelas 2, kakak-kakak kamu sementara belajar di kelas kamu ini ya. Nah. Untuk itu Ibu mulai pembelajaran kita. Anak-anak ibu kelas 2 Sebelum ibu mulai Yang kelas 3 Mohon untuk membuka buku Halaman 62 Sementara ibu menyampaikan materi Untuk anak ibu yang kelas 2 Nah, untuk anak ibu kelas 3 Tolong dibaca sementara ya Buku-bukunya Oke, anak-anak ibu kelas 2 Hari ini kita Akan mempelajari tema Hidup Rukun Nah untuk itu, kamu semua harus membuka bukunya, halaman 35 Nah, setelah itu, kamu amati percakapan itu Karena sebelum ibu mulai, ibu harus sampaikan dulu tujuan hari ini kita belajar Yaitu, kamu bisa memahami bagaimana hidup rukun Oke, anak-anak ibu sekalian silakan dibaca dulu isi percakapannya. Sudah. Kalau sudah, Nah, pertama, ibu mau bertanya dulu. Kalau di rumah, jika ada masalah, harus diapakan? Dimusyawarahkan. Nah, apa isi Pancasila yang Berkaitan dengan musyawarah Itu terdapat pada sila keberapa anak-anak ibu semuanya Keempat Bagus Nah begitu Nah untuk itu anak-anak ibu Kalau sudah mengerti Ibu mau kamu semua mengerjakan tugas yang ada di buku kamu Itu ada soal di lembar kerja kamu Nah kamu selesaikan dulu Dibuat di buku tulis, dikerjakan sendiri-sendiri dulu Nah, tidak ada yang contek-contekkan ya Sebentar ibu mau ke anak-anak ibu yang kelas 3 dulu Nah, anak-anak kelas 2, tolong suaranya tidak ada yang ribut Oke, anak-anak ibu yang kelas 3, bagaimana kabar kamu hari ini semuanya? Sehat? Sehat? Oke, bu. Langsung saja, hari ini kamu belajar bahasa Indonesia Sebelumnya sudah dijelaskan, kemarin yang masih ingat belajar kita tentang apa ciri-ciri makhluk hidup bagus. Nah, hari ini bagaimana kamu bisa mengerti makhluk hidup itu ciri-cirinya apa? Nah, sebelumnya. Kamu harus amati buku yang sudah dibuka tadi, halaman 106. Nah, kan ada tuh, masing-masing ciri-ciri makhluk hidupnya ada 1-5. Nah, ada juga kegiatannya. Senanti kamu bisa jawab pertanyaan yang ada di buku kamu, namun ibu mau bagi kamu per kelompok. Nah, ibu mau kalian itu duduk per kelompok, terdiri dari empat kelompok. Nah nanti nomor satu sampai seterusnya hitung sampai 4 Nah nanti kelompok satu itu bergabung semuanya menjadi kelompok 1 Yang nomor 2 bergabung menjadi kelompok 2 dan seterusnya Paham anak-anak ibu? Nah jika paham kamu boleh mengerjakannya sekarang Nanti akan ibu ulang lagi Silahkan dikerjakan dulu Anak-anak ibu kelas 2 bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Jika ada, silakan. Kalau tidak, ibu mau tanya dulu. Bagaimana? Sudah bisa mengerjakannya? Nah, kalau sudah bisa, tolong kumpulkan bukunya ke depan. Ibu mau nilai. Nah, baiklah. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Seru? Nah, kalau seru... Ibu mau kasih kamu PR nanti dikerjakan di rumah bersama orang tua ya nak ya. Hari ini kita cukupkan sampai di sini karena waktu kita sangat terbatas. Nah, silakan bukunya disimpan dengan membacakan hamdalah. Jika sudah, nah, silakan ketua dipimpin untuk Berdoa untuk bulan Oke Anak-anak ibu kelas 3 bagaimana? Sudah selesai tugas perkelompoknya? Kalau sudah Silakan Kamu diskusikan